Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yati Suryati. Umur 49 tahun. Saya penderita wasir. Saya mengalami wasir sampai 20. Dan saya alami awal wasir saya merasakan perut saya panas. Terus anus saya sakit. Terus paling saya yang saya takutkan kalau mau buang air besar. Saya itu takut, karena kalau buang air besar tuh ada darahnya, terus ada benjolan. Kalau sudah buang air besar itu merasakan yang sakit, yang sakit banget lah e, dari situ. Saya juga kalau duduk tidak nyaman, habis buang air juga saya tidak nyaman. Terus saya berobat ke dokter, saya sampai berobat jalan. Saya sampai bolak balik ke dokter, ternyata tidak ada hasilnya. Masih aja seperti itu Suatu saat saya ketemu saudara saya Beliau mengajarkan saya memakai Obat herbal ambejos dan salep salwa dari Denato. Alhamdulillah dari situ saya mengalami perubahan Setelah tiga hari benjolan saya juga mengecil Dan sampai saya seminggu mengkonsumsi itu Benjolan saya juga menghilang Terus saya mengkonsumsinya itu tiga kali sehari pagi dua, siang 2, dan malam 2, saya memakai salep cawang denatur sehari dua kali pagi sama malam. Alhamdulillah dari situ wasir saya jadi sembuh sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Saya Yati Sudjati, 49 tahun. Buat pemirsa yang mengalami wasir seperti saya. Gunakanlah Ambejos dari Denatur dan salap Salwa dari Denatur. Terima kasih Denatur.